Meniru Orang Kaya Apakah meniru kebiasaan mereka akan menjadikan kita kaya? Belum tentu. Kesalahan besar Anda dalam meniru orang kaya ialah. Anda memang membaca buku mereka, menonton dan mengikuti saran mereka. Akan tetapi, Anda hanya meniru. Hasil akhir mereka saat ini tidak melihat perjuangan yang mereka lakukan dari awal. Padahal, ada jutaan cara orang menjadi kaya. Dengan kebiasaan yang hampir sama yaitu, mereka rutin membaca buku, belajar di mana saja, olahraga, berbagi makanan, silaturahmi, wirausaha, dan investasi. Kesibukan tersebut didukung sifat pantang mengeluh, berkata buruk, gosip, overthinking, atau terlalu banyak berpikir. Demikian informasi ini semoga bermanfaat.